Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para subscriber semua Kali ini video Di channel Operatna akan menayangkan kemeriahan Dan antusias warga Atau masyarakat Indonesia Dalam rangka merayakan Hari ulang tahun Yang, yang 727 Nah para subscriber semua Kita tonton keunikan Para ibu-ibu yang berantusias Untuk ikutan Lomba eh, makan kerupuk dengan cara-cara yang unik, ya. Kakinya diikat agar kalau kaki diangkat, kerupuk bisa eh, turun ke bawah dan bisa dimakan. Nah, lihat kakinya tuh di itu diikat. Nah, kalau ditarik ke atas, berarti kerupuknya akan ke bawah. Kalau kaki, kaki yang diikatnya ke bawah, kerupuknya akan tinggi, jadi tidak mencapai untuk ke mulut. Nah, teman-teman, lihatlah keseruan lomba makan kerupuk dari ibu-ibu muda ya di warga masyarakat di sini. Untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, para subscriber semua lihat keunikan ibu-ibu ya dengan antusiasnya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sekarang dirayakan pada tahun 1922 pada tanggal 17 Agustus nah para subscriber semua jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan loncengnya, atau share video ini ke teman, ke saudara, atau ke media sosial yang para subscriber punya. Biar menjadi recommended ya, buat para subscriber semua yang berada di Indonesia. Be untuk ikut sama-sama bergembira merayakan HUT RI yang ke-77. Nah, para subscriber semua, ayo kita nonton nih, ada. Uh, perlombaan yang di, di ini ya sama anak-anak ya selain ibu-ibu ya, anak-anak juga uh, berpartisipasi dan sangat antusias untuk mengikuti perayaan perlombaan di hari ulang tahun RI yang ke 77 ini, nah ini salah satunya kita uh, tayangkan lomba uh, edukasi untuk motorik anak-anak anak-anak uh, ya dan Contohnya seperti ini lomba membagikan tepung ya. Jadi setiap regu ada dikasih satu uh, tepung yang beratnya tiap regu sama sama misalkan sat, sat, setengah kilogram atau 500 ratus miligram. Nah setelah itu nanti dibagikan persedikit sedikit dan untuk disampaikan dari yang depan ke yang bagian belakang sampai ke yang paling belakang. Nah di sini di per grupnya ada yang lima enam enam orang tujuh orang tapi e, diseragamkan tujuh orang nah nanti di ujung banyaknya tepung dikumpulkan dan di akhir acara ini nanti si tepung itu akan digram lagi berapa berkurangnya dan dari dari jumlah yang pertama e, di lombakan sampai akhirnya nah yang paling relevan dengan yang pertama e, berat bersihnya itu tepung, nah itulah akan menjadi juaranya, tapi jangan lupa teman-teman di sini ada juara yang paling lucu nanti ada juara dan nanti kita tayangkan pembagian apresiasi e, juaranya nah dan yang paling lucu itu tentunya yang di sini yang paling belepotan ya teman-teman, nah para subscriber semua ini salah satunya e, Kemeriahan eh, lomba di masyarakat ya yang di partisipasi sama ibu-ibu dan anak-anak warga masyarakat setempat. Nah ini kelucuan-kelucuan yang terjadi di saat lomba para subscriber semua. Ini salah satu lomba eh, yang mungkin unik ya mungkin di tempat kalian sudah ada atau yang belum. Nah yang belum bisa recommended ya untuk lomba-lomba buat anak-anak juga tidak menutup kemungkinan buat para dewasa ibu-ibu -ibu atau remaja juga bisa di, di tidak berbahaya nah para subscriber semua ya keunikan pada saat lomba eh, merayakan hari ulang tahun RI yang ke-77 ini jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe dan loncengnya ditekan kalau perlu share videonya ke rekan-rekan para subscriber semua atau ke media sosial yang para subscriber kali eh, semua punya Nah kita lho tonton sampai selesai ya teman-teman biar kita eh, menikmati eh, keseruan dari acara lomba-lomba seperti ini dan ini di sini ditentunya diiringi Uh, musik juga ya yang di ini kan dengan uh, panggung yang ala kadarnya sama warga juga yang banyak beri nyanyi warga satu persatu giliran siapa yang mau berpartisipasi untuk bernyanyi biar tambah meriah biar tambah seru begitu uh, nah ini ya, lomba ini bisa buat laki-laki dan perempuan nah, ini salah satu keunikan lomba ibu-ibu juga atau para remaja nah, ya di sini Lombanya eh, cara memasukkan paku ke dalam sebuah botol di sini udah terbangun berapa peserta ya, peserta. Nah, sebelum lomba, di mereka disuruh joget dulu dengan iringan musik yang sudah disediakan. Nah, baru lari untuk menghampiri botol-botol yang sudah disediakan. Dan memasukkan paku yang diikat dari di pinggangnya pakai tali ke dalam botol tanpa disentuh tangan nah ini juaranya kalau sudah masuk kita lari lagi ke tempat setara yang tadi eh, tempat setara ini termasuk juaranya seperti ini nah, teman teman itu salah satu atau sebagian cuplikan-cuplikan eh, lomba perayaan 17 Agustus 17 Agustus 1022 di daerah kita. Nah, teman-teman, bagaimana di daerah anda? silahkan komen atau balas video ini dengan uploadan-uploadan yang sama dalam rangka merayakan HUT RI yang ke 77 Republik Indonesia. Nah teman-teman nih antusias warga tuh kelihatan banyak yang nonton ibu-ibu anak-anak semua warga berkumpul dan ini live musiknya untuk mengiringi anak-anak lomba di perayaan 17 Agustus ini Nah para subscriber semua eh, Selamat menonton terima kasih telah menonton sampai selesai Dan jangan lupa untuk diingatkan kembali like, komen, subscribe-nya ditekan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.